halo hello guys kembali again with me dan kembali, kembali lagi kita di info anak production ya guys maaf sedikit hewel hewel hewel hewel ya jadi di disempatan kali ini kita akan membahas tentang kejadian nyata atau true story guys yes mungkin diantara kalian pernah mengalami kejadian seperti video ini yang pertama guys nempel kertas di punggung teman kalian nah kalian pasti pernah iseng seperti itu kurang ajar sekali kalian memang lah di tulisan ku aku gendeng meniku biasa aku gila oke okay, next jadi jika kalian berpura dengan teman, -teman kalian katanya iku cerewong mitos jangan pinjai ini nek nih ya kok mau masuk kandengku lah cowok carane cek gak gandeng? nah Saya punya solusinya. Ini solusi yang paling tepat sekali menurut dari sana. Dan sini, katanya, orang-orangnya orang orang cocok. Cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok, cocok. jadi ini Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. Cocok, cocok. ya cocok. Cocok, cocok. Cocok, Mana benduan mana benduan mana? Aku tahu dibentuk. Oh, mana iku lu? Cek iku kok kok janjangi cek iku cek kak. Iku nempel cek kak nempel ngene. Aku yang mau apa, Mbak. Kon temen nang gak apa-apa aku mah. Gak apa-apa. Loh, lu kok ngono to njocok mun nempel kon ngene. Gila. Lah, di saat kalian bermain petak umpet, kalian itu langsung langsung opo yo. Wes delokne no... videone ya iki. Bali ki ana videone ya delokna ya. Wadah di kon mau aku terus. Ojo ya langsung tekong masuk masuk masuk. 10 tekong. Mati ya Mati Mati Oke, yang selanjutnya adalah Mesti kalian pernah naik gawet dengan pesawat-pesawatan ya Mesti tidak disebul Gini jodoh ya Gini kita pesawat. Ya. Ya, pesawat Gini ya pak ngumpul Terus nong ini ku ya. Jadi ini aku cek banter melapun nih Apa yang VK? itu mutok sini kertas Ngerti ya? Itu muat guat guat guat <tuh>, guat <tuh, tuh>, Masih ini video ini Dari yang ngamuk aku tog <tuh>, masih, itu kan Tidak, apa? Apa mau sebul? Hah? Apa mau sebul? <tuk> apa aku tidak mau sebul? Lah.. <tuk> Gara aku tak mau makan Aku mau sepikiran sama-sama Iyalah <tuk> <Lapa? tuk> Oke, okay, yang selanjutnya adalah Ini orang-orang berat ya? Uuuuhh, <tuk> <tuk> berat ngeseng Ini tipnya adalah Ngesak watu ya, Apa hubungannya? Kau ada hubungannya He? Katanya orang-orang Batu adalah memiliki kekuatan tertentu. Kalau dikaisa, wow, itu adalah resep dari klinik tongseng Nah, bagaimanakah contoh videonya atau tutorialnya? Nah, berikut ini videonya. Jangan lupa ditonton ya videonya. Makul. Kon Emil. Apa yang? ini <laughs> kayak kurang zaman kau nih, ngesih ngaku pal, aduh obatnya apa pak? Saya punya solusinya. Ah ini solusinya. Waktu kayak apa waktu? Kesak waktu cari mumpin. Tidaklah uh kesakanku kakakku demi sih. Hariku ceria, cerah dan cermelat Terima kasih temanku. <laughs> Okay, yang satu nani, yang les ast, terakhir, nah, cari ku ya, cari nih, bocah-bocah sih, mumpung, mumpung tua, yo, ngomong um, mau, um, ya, cari niku, ndetinku kuburan nih, ndetinku ngene ya, tangan ngingene, ndetinku ngene ya, cari niku kutunya kok cicing nih, nenyok kecikung nih, nih, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, ngene, heeh, heeh, ngene ki, ki ki ki ngene ki ki ki ngene ngene. Eh, eh, eh, Cek eh, eh, eh, eh, eh, cek eh, ya cek eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, pas begini kan eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ya eh, Ya eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Iyo, wong ya tangan kok temenah. Oke okay guys, terima kasih udah nonton di video ini. Ya, ya semoga bermanfaat. Okay. Tapi kalau gak bermanfaat like aja guys ya. Yeah. Like dan komen sebanyak-banyaknya. Fuu, <laughs> Jangan lupa untuk like. <laughs> komen. Subscribe. Share. <laughs> socribe, socribe. Oh, like. yeah. like, yeah. Subscribe, subscribe. Oke di dislike. Ya, video ya. ini. Jangan kubet video ini anti kubet. Dan uh, channel ini tidak ada kubetnya, kalau kasus subscribe dating dengan <gulis> ini ya. ya, bos mau subscribe karena kabarnya dislike on idiot atau Disebut ya, jangan gini, contoh gini. <gulis> tak <start> dislike kayak gitu, <gulis> wah gini gini. Hai, ya bisa gue tau, gak bisa.